Pertama, pengertian pajak Yang kedua, jenis-jenis pajak Yang ketiga, fungsi pajak Dan yang keempat, manfaat pajak Pajak adalah penerimaan negara yang paling besar Sehingga pajak memerlukan perhatian khusus oleh pemerintah Fungsi pajak terbagi menjadi empat bagian Yang pertama, fungsi anggaran Berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara Dan yang kedua, mengatur, berfungsi untuk mengatur, pajak juga bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan, dan yang ketiga fungsi stabilitas dan adanya pajak negara memiliki dana untuk menjalankan uh, kebijakan uh, yang berhubungan dengan stabilitas harga uh, sehingga inflasi dapat dikendalikan, dan yang keempat yaitu uh, fungsi distribusi pendapatan. Ini jenis, jenis pajak e, terbagi menjadi tiga jenis pajak yaitu berdasarkan sistem pemungutan terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Terus yang kedua jenis e, berdasarkan e, lembaga pemungutan terbagi menjadi dua. Yang pertama e, pajak pusat dan pajak daerah tiga berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua bagian yang pertama pajak subjektif dan yang kedua pajak objektif terus yang terakhir manfaat pajak e, yaitu e, fasilitas umum dan infrastruktur seperti jalan jembatan rumah